Halo selamat pagi teman-teman sekarang kita akan e, membuat video bagaimana cara ketika mesin cuci mesin pengering kita tidak bisa berputar ya ini terutama buat ibu-ibu di rumah yang pastinya bakalan panik banget ya kalau e, cucian menumpuk Cucian menumpuk, ya. Ini juga menumpuk di sini. Di sini juga menumpuk pekerjaan rumah, menumpuk sementara e, mesin pengering tidak bisa berputar. Ini kita coba, ya. Dalam keadaan e, tercolok, kita coba. Ini sudah terpasang, ya. Kita coba menghidupkan. Nah, kita coba putar sedikit aja, ya. Ini mesin. Pengeringnya tidak berputar. Mesin cuci pengering kita tidak berputar, ya. Cuma berbunyi seperti ini aja, timernya aja yang berbunyi, tapi mesinnya tidak berputar. Oke, ibu-ibu di rumah, teman-teman semua tidak perlu panik, tidak perlu panik. Oke, sekarang kita matikan, kita cek ya. Sebagai perempuan pun, kita pasti bisa. Oke, okay. kita cek dulu ya kita cuma bermodalkan ini obeng ya cuma bermodalkan obeng sama kemauan oke okay. coba kita cek dulu ini kita buka ya bautnya baut di belakang mesin cuci kita ya Kita buka ini satu lagi, ya. Jadi, nggak usah cemas, teman-teman, karena kalau dalam keadaan terdesak, kita nggak ada yang bisa dimintain. Tolong, suami lagi nggak di rumah, mau diminta tolong sama orang yang bisa perbaiki mesin cuci juga membutuhkan waktu sementara kita butuhnya sekarang. Nah, jadi kita harus bisa ya. Oke. Okay. Nah, ternyata ininya lepas, teman-teman. Ternyata ininya lepas. Ini seharusnya nyantol ke sini. Di sini ada 5 lubang ya. Di sini ada 5 lubang. Harusnya ini masuk ke dalam salah satu lubang ini. Oke. Okay. Jadi, untuk bisa memasangnya, kita harus buka dulu tutup pengering mesin cuci kita ya tutup atasnya kita buka oke okay. nah ini sudah longgar lalu kita masukkan kita masukkan ini ke dalam lubang salah satu lubang yang di sini oke okay. sebentar kita masukkan nah sudah terpasang ya di sini ada 5 lubang ini lubang ini cuma untuk mengatur ketegangannya aja oke ini saya masukkan ke lubang yang paling bawah lalu kita tutup lagi kita tutup lagi tutup mesin pengering kita bagian atas ya karena kalau tidak ditutup mesin pengeringnya tidak akan berputar oke sekarang kita coba, ini kan sudah terpasang sekarang kita coba memutar motor yang ini kita coba putar putar ini nah nah ini sudah berputar ya ini oke nah ini sudah berputar ya teman-teman ya oke sekarang kita coba kita coba sebelum uh, ini lepaskan dulu uh, colokannya ya colokan listriknya sebelum kita pegang-pegang untuk jaga, aja, jaga keamanan aja untuk jaga-jaga kita lepaskan dulu colokannya tadi ya oke sekarang kita pasang lagi colokan listriknya lalu kita coba hidupkan kita coba hidupkan ya oke sebentar kita putar oke ini berputar ya teman-teman ya. Nih mesin cucinya berputar, kelihatan nggak? Nah, tara kita berhasil. Sebagai perempuan pun kita harus bisa ya teman-teman ya. Nah, sukses. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay kita berhasil nah, maksudnya berputar teman-teman ya oke, itu karena tadi putarnya cuma sedikit aja ya kita cuma testing aja oke nah berarti kita sukses sekarang tinggal tutup aja kita selesai dan kita bisa melanjutkan kembali mencuci kita pasang lagi tutupnya ini ya kita pasang lagi baut-bautnya oke kita pasang lagi semudah itu loh teman-teman jadi kalau kalau tiba-tiba mesin cucinya nggak berputar, nggak usah panik. Nah, tinggal satu lagi. Jadi nggak usah panik ya teman-teman. Sebagai perempuan kita pasti bisa mempunyai skill seperti laki-laki asal ada kemauan hal-hal yang seperti ini kita tidak perlu panik. Cuma bermodalkan ini obeng saja sama kemauan ya. Oke, okay. selamat melanjutkan mencucinya teman-teman. Oke, okay. sekarang kita lanjutkan mencuci ya. Saya juga mau melanjutkan mencuci. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Terima kasih. Selamat kini ditunggu kembali. Uh, video berikutnya di Riska Channel. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas kembali, Ibu-Ibu semua.